Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa nah apa subscribe semuanya. Di kesempatan video kali ini saya sedang ya uruk pak setong. Gue tak syuting so Bersih-bersih kuburan lor arab posong. Di mengetol si kuburan Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, kakek, konsel-konsel lagi, bersih-bersih, ikuti saya terus. Jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang. Jadi, kalau gue punya aku, gue pilih. enak, Iya, gitu, ini gue nahan, Uye, rak, malah Di bawah cari apa lagi? Halo Pak? Halo? Ya? siapa Pak? Ya, ini orang <tik> ngantuk. <tik> orang ngantuk <boy? tik> nah, <aku potong, tik> ya? Lah iya, maaf Pak tuh bener-bener. kalian bener di mana-mana? ngantuk deh. gelap streaming ini, gak ada yang jelas ya? bakar. Tapi kan <tik> <ngelompon. Pantan lagi. tik> Halo Halo. Baru Halo Om, lawat Om. Acara apa iki, Om? Acara acara ro'an, Mas. Ro'an ya. Ro'an Arab poso war botoi. Ya, sekarang ya poso. Poso ya, Mas. poso, poso. Oh, ngono. jadi tiap kali bar poso boto ya. kalau sinten asmane njenengan? Kulo Pak Tidor, Mas. Pak Tidor putih, Mas. Eh, kulon kuno eh Kulon cedeng nggih. Oh iya. Orang tua mulai <girly> <tuk> Ini kan <tuk> ya, betul, ya betul, betul, betul, betul. Ya. <tuk> <tuk> nih, kalau entar Arbe. Timbang orang kebut ah ini nih, ini toko, E he he he su karpe anu neng kono kok. Mah, boleh kan bun malah. Anak. Mas. Masuk. mas Masuk. Masuk. Masuk iya nice. nah, mm. ya. jem...? nah, kan nah, nah, dua dua dua jelas gak Orangnya sih orang Ora kuat terus-terusan ngene. Lah aku iki mempromosikan kue-kue lho. Iki nek ini rene, iki nek kamera ini sinau nang tahu Matupane teneng aku. Matupane kamera kok sa, nek iki di orbit kaya Kopi kopi penting lagi. Kopi goreng. Nek guys nyambat kaya burung tuh. Wes apa Aku langsung ngopi Ya orang Ya iPhone iya jelas kui. Iki nek sopo surat ta? Nek suratnya mana? Apa naksan? Nokson. Wah, nokson di lubuk kasai bata rong mu leha wis. Mantap, yang masuk Masangku ora to cedok apa bejuni mulai <laughs> biasanya deh nah, bejuni mulai ke ngomai de ora to cedok. <laughs> nah, iya biasanya ke ngom aku sapal, pak, ya apa apa ya, ini nih bejuni mesti ora to cedok. <laughs> Jika yora cedok ya apa, apa mulai bejuni ke punjo, pak iki, pak Kelambini kuning i, pak ora tahun pu, jale serapi, mampu. <laughs> tahun masuk YouTube, Mak, subscribe jangan lupa subscribe. Amin balik <SILENCIO> iya oke okay, lor untuk sekarang saya berada ini lihat kontrol konco lagi ngopi lor lagi ngopi kalau lagi eh, ngopi. ngopi lor Oke, terima kasih. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.